Ya, eh, di sini ada ini personal lima event bonus Maintain compensation. Oke, okay. ya, yep. kolaborasi 10 kali, recruitment spirit. Oke, okay. dapat gratis ya. Ini apa nih kunci avatar? Oh, gas gajah, semoga dapat. Amin, semoga dapat ya di summon di sebelah. Nah, nikmatin lagunya lah. Rencananya gua itu pakai mau lagu lagu lain nih kan, kirain lagunya tetap lagu alchemistar. saya hilang, kang buff kan cuma si saya di sebelah. oh, mas masa itu. ini yang mana nih? Gua nggak tahu siapa siapa nih. Gua berharap dapatnya cewek saja cuman. Gua nggak ini, cowok, violet. Violet khusus kerusakan. Oke. Okay. Untuk bannernya tuh sampai jam berapa tuh? 16 hari, 20 hari enggak tuh? Okay, kita mulai ya yang pertama Joker Violet gas, Bang. Oke, okay, kita mulai dari yang sini ya. Bintang 5 ini ada pasti ya bintang 5 ya. Mari, peluang bintang 6 20%. Oke, okay, siap. Kita mulai. Ini yang gratisan pertama Ini guys ya langsung luar dapat serika ya kali coy sini ada serika serika sih serika seharusnya pilsi ya kan pilsi oke okay. apakah ini bintang 5 oh bintang 5 coy moga-moga langsung violet lah mbak violet lah violet satu doang <tuh> langsungkan aja kali ya. Kalau langsung skip kan karakter baru kan nampak. Astagfirullah. woi Kucing, kucing. Ini kucing Eh, gua bilang pilsi, pilsi. Beneran Anjir Eh. Aduh, masai, masai yang beneran ngomeng, astafurno <laughs> yang tadi bilang, hari-hari oke, okay, yang kedua, yang kedua di sini saja dan kata adalah doa kucing peduli, saya pamit ngeri memang ya, ada masa ya ngeri ya, mis pokoknya misalkan ada karakter kucing nah itu, wajib bawa dia tuh, itu pasti dapet tuh kalau ada kucing tuh kita pakai ini ya ngeri ngeri pak, pak. Bintang 5 lagi bro, pasti dapat yang cowok nih. Satu doang pula hari-hari. Keep. Asta ngapain nih? Duck red off terus anjing. Theory relock kali guys ya, relock guys, relock, relock. Pakai Uriah. Oke. Okay, Siap. Pakai Uriah. Ini sesuai kemauan Anda. Uriah. Tolong. Bantu saya mbak. Saya butuh kelaksean Anda mbak. Anda kan ini. Bisa berani. Kita selang-seling ya. Sini. Sini juga. Oke. Okay, let's go. Lima. Tapi nggak jadi. Berani. Usai. bintang 5 atau bintang 6 nih cuy bintang 5 kayaknya nih oh enggak bintang 6 bintang 6 kah? ya sempet red off lagi sempet red off lagi bangke memang anjir gitu. illumina cuy Vivian hahaha <laughs> tidak untuk mengugah Tauri ya gapapalah uh... ya, nah, gua juga suka VPN bintang 6 eh, eh bintang 5 ya abis <tuh> kasih lah satu gua gak perlu bintang 6 nya nah, habis udah ini tabungan Persona, alhamdulillah, dapat todong. Dapat satu doang, 30 Berarti sisanya ke sebelah. oke. Okay. Oh ya, yeah. berarti ini red off-nya bisa karakter yang di sebelah. Oh, wind doang, udah bisa orang sebelah. Sepuluh kali lagi, guys. yuk, Mbak Uria kasih blessingmu mbak Uriah terbukti pula ya kan Uriah bawa red up Alhamdulillah ya terbukti ya nah ini baru bintang 6 gua berharap red up ya ini baru bintang 6 tiba-tiba 2 -tiba biji ya kan 1 doang let's go udah 40 kali pull cok di sini, ga kyozou nano paloma Asuta o furu hari hari hari hari Red off terus aja Ayo lembak mbak Mbak jangan kemas saya terus mbak Ada saya juga Saya juga pecinta kucing mbak Lanjut kembali Let's go Yang terakhir Terakhir dari yang terakhir Red off yang lain lah ya Bintang 5 ini Pasti yang cowok tuh ya Yang fox gitu ya bisa dua 2 ya. please, let op Vivian lagi Vivian biar bisa BT BT berapa? BT maksimal HP lagi kita klikin Vivian capek tuh aduh Hody jarang dipakai Sudah cukup. Kita tidak ada punya resource, guys. Resource-nya habis, dah habis. 50 kali pull dapat satu doang. dah dapat apa aja deh? Dapat apa? Dapat ampas. Dapat keampasan. Douka. Hikari o michibiku chikara